Kau memang tak seperti yang lainnya Cara Tuhan memang selalu Tapi ku tahu isi hati kecilmu Baru saat tuh jadi apa yang kau inginkan Dari caramu memperlakukan Saudari itu, semua memang terbaik bagiku, namun beruntungnya ku memilikimu. Meski saat ini ragamu tak di sisiku yang ku rasa jiwamu selalu teman hilangkahku Tahukah bila kau sangat berarti bagiku Ku berjanjikan selalu bahagiakanmu